kita sekarang udah ada di puncak Becici tempatnya keren cool oh, back to nature nature, nature bak Dela, kuliner kambing, sate kambing, tongseng, tengkleng kayak gitu. Mungkin spesial adalah kerupuknya gratis. ada ada di puncak becici tempat ketemu lagi liburan Dewi yeah, ada Pena dari Surabaya Mas Wibit buruan main kesini tempatnya keren Tuh. back to nature nature nature masuknya berdua pakai motor cuma tujuh ribu murah banget kalian harus kesini sia-sia main -sia. ke sini. Eh, hey, ada yang minta foto? Ini lagi nih. Banyak yang dari luar daerah hai, main Hai, hai. Sekarang kita mau pindah ke spot yang satu lagi, ada di atasnya lumayan buat olahraga cari keringat. Buang-buang, <laughs> buang Sekarang masuk ke hutan Zimbinus Luar cuman cuma 2.500 per orang, murah banget jalan sekarang udah turun gunung Terus <laughs> kita keretongan dan mulai kelaparan Terus sekarang lagi makan tempat Mbak Bella spesial kuliner kambing sapi kambing tongseng, naik-naik kita berempat pesennya tengkleng tiga sama tongseng satu tapi ini enak banget di sini kalian harus hampir sini kalau habis dari pinus dan sekitar-sekitarnya itu dan begitu spesial adalah kerupuknya gratis yoi kerupuknya gratis kita tunggu masakannya datang yo